Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini (Sabtu), tanggal 15 Juli tahun 2022, untuk cetakan 0,5 gram hingga 1 kg mengalami penurunan. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat (UBS) ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp 500.000 atau turun tipis dibandingkan harga Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2022 sebesar Rp502.00, sedangkan untuk emas 24 karat cetakan Antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol seharga Rp551.000, turun Rp2.000 dari harga sebelumnya. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp936.000, turun Rp3.000 jika dibandingkan dengan harga kemarin. Sedangkan untuk ukuran yang sama emas antam dijual RP 997.0000 naik 5.000 rupiah, emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol 4.587.000 rupiah, sedangkan emas antam 4.744.000 rupiah. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok 9.125.000 rupiah, sedangkan emas 24 karat antam dihargai 9.429.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 16 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.